Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nyoba IMUI ROG ya di Redmi Note 4X ya Mido kalau bahasa koordinennya. Oke okay, sebelum itu pertama kali kita reset dulu ini. semua Oke okay, ini dari lake X ya. Line X, X, itulah Line OS yang Android 11 kita bakal coba Muenya erogi dan masuk recovery dulu tombol power atas ini pakai orange ya Punya ya, saya juga lupa ini punya orange firefox orange pops recovery jadi pertama kita wipe dulu yang ini dan kita harus double check that, check sistem data internal gosa dulu pendor gosa, nanti kalau pendol lebih biwat sering hilang EP nya ini aja mesin takut error oke, okay. seperti biasa apanya ada saya masuk iya, filenya ada saya masuk I ke OTG capek dulu ya okay, kita gitu, masukin otg-nya kan gini terus kebalik Oke okay, sekarang kita arahkan aja ke otg nah kenapa enggak kebaca cuy seperti enggak kebaca hmm, kalau nggak kebaca gini coba reboot aja recovery nya Yes Oke, nah, coba belum? Oke, okay, ini udah terbaca Dan di sini kita bel, apanya, muet loginnya di data. Ini dia, oke, RBR, OJ, bentar, OJ, dua titik, midu ya. Dan ini udah ada GApps-nya, jadi tinggal kita install aja enggak perlu download Google lagi kenapa sih ini kamera Oke kita tunggu aja kita letak ya oke okay, hari selesai juga tapi itu lama banget ya waktunya pun nggak bisa saya lihatkan, tapi di disitu sekitar berapa menit ya dan video ini saya cepatkan baiklah kita reboot aja karena saya nggak butuh root Oke okay, kita tunggu hidup lagi kita cepatkan lagi videonya ya Oke okay, ternyata terlalu lama biasa kita coba reset saja aja dulu Dengan menekan tombol powernya ya Tahan lama aja Sampai mati baru hidup lagi Lihat apa bakal berhasil ya Oke, okay, sepertinya berhasil Coy, dari hidup ini Kita bakal sting-sting dulu Atau kita coba aja nanti langsung dari bootingnya aja ya Oke, okay, di sini video bootingnya saya percepat saja Karena itu cukup lama, bootingnya ini sekitar 1 menitan 1 menit 19 detik gitu Bisa dilihat di video sementara untuk aplikasi bawaan bisa kita lihat di sini rata-rata bawaan aplikasi Mui Yap di sini ada chrome nya juga. di sih kayaknya kamera juga nggak perlu dicoba lagi kali ya. Di sini nggak terlalu banyak aplikasi dengan nama-nama yang aneh. Baik, untuk selanjutnya kita akan tesan tutu dan lain-lain. Oke, okay, ini dah saya cobaan tutunya tapi nggak bisa sampai pertengahan jalan itu blank hitam kayak gini. Di animasinya nggak mau keluar. Hmm, karena nggak bisa kita langsung aja ke CPU trolling -nya. jajan berapa detik ini kita bisa lihat CPU nya naik turun dengan cukup drastis ya Oke okay, ini setelah 15 menit nanti ada trolling sih cuman ya performenya stabil ya turunnya sering kali naik turun dan untuk kepanasan CPU nya lumayan hangat di 35 derajat Celcius ya nah, sekarang kita akan bahas tentang bugnya pertama kali yang saya temukan bugnya itu ketika kita dari ruang kedua kembali ke ruang pertama ya dia bakal blank gini kemudian nanti bakal restart dan mengulangi lagi dari awal buklikutnya itu, ya. itu saat kita mau merekam layar di sini perekam layarnya nggak tahu kenapa nggak bisa tekan pun itunya ada cuman tidak dapat merekam tekan lagi klik lagi pun nggak bisa deh Saya tahu di booknya di Oke okay, ini book yang berikutnya yang saya jumpai ya yaitu ghost touch jadi kayak kesentuh sentuh sendiri itu dan ini benar benar acak ya walaupun tahu walaupun saya tahu di sini layar saya tuh pecah tapi biasa nggak ada pengaruh terhadap apa gini sentuhan di sini dan nyentuh nyentuh sembarangan banget kayak kesentuhan tuh lihat if I another one Oke okay, untuk selanjutnya kita ngetes game di sini. disini di sini saya nyoba prepare dengan grafik rata kanan kayak gini. Okay, dan di dalam in-game ya terasa sedikit patah-patah -pata berapa detik sekali. Ini bisa dilihat dalam in-game-nya saja. Jika kamu sedikit cermat melihatnya, kamu bisa melihat bahwa gerakannya itu tidak sehalus, itu kayak kadang-kadang ada putusnya gitu. Oke selanjutnya saya coba coba tulu grafiknya, namun enggak ada terasa beda ya, tetap aja patah-patah, mungkin karena kostum bermain yang kurang bagus. Ya silakan lihat aja videonya sampai habis ya. Oke, okay, simpulannya sih, room ini cukup bagus di tampilan. Sayangnya untuk di game dia, ya kayaknya kurang banget. embel embel rojinya itu kayaknya nggak terasa. Oke okay, lah sampai sini saja, bye bye.